Halo semuanya, how are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Gua harap lo semua baik-baik aja ya Sorry buat ya udah beberapa minggu gue gak upload karena kemarin akhirnya gue kena juga si virus-virus itu ya <laughs> Badan langsung ngedrop dan mesti full bed rest seminggu Makanya jadi gak bisa upload kayak biasanya ya geng Dan mungkin nih kalau suara gue kedengeran agak beda ya karena gue emang masih flu ya guys Tapi untungnya sekarang gue udah mulai baikan, udah mulai sehat dan udah bisa ngonten lagi Nah, hari ini tumben-tumbenan nih, gua mainnya agak jauhan ya kan? Karena hotel yang mau gua kasih lihat ke lo semua di video kali ini, lokasinya kira-kira 50 km dari Denpasar. So, nggak lama-lama langsung aja kita mulai videonya. Kuih! Sebelum video mulai, gua mau kasih tahu trik cerdas nih buat lo semua yang penasaran gimana caranya gua bisa staycation terus tanpa bikin kantong boncos. Triknya tuh simpel banget guys. Intinya tiap kali gua beli tiket pesawat atau booking hotel, gua tuh selalu pakai aplikasi Shopee buat dapetin cashback tambahan. Jadi, Shopee ini adalah aplikasi yang pasti kasih kamu cashback untuk setiap transaksi belanja online di e-commerce yang ada di dalam aplikasi Shopee. Termasuk e-commerce travel kayak Agoda, tiket.com, booking.com, pergi pegi dan masih banyak lagi. Dilihat banyak banget kan promonya? Cashbacknya nya sampai dengan 14% loh. Terus ada misi belanja dengan bonus cashback sampai dengan 175.000. Lihat nih saldo yang udah bisa aku cairin, ini hasil dari semua belanja online aku, main banget kan? Pasti lo semua jadi pengen pakai shopback juga kan? Tapi buat lo semua yang masih belum punya aplikasinya, lo bisa download dulu di link yang gua taruh di description box di bawah. Intinya shopback ini kayak pintu gerbang sebelum kalian belanja ke e-commerce. Nanti tinggal pilih menu merchant pilihan, klik travel, terus pilih deh e-commerce-nya, misal aku pilih com. Nah, bakalan muncul nih keterangan cashback-nya. Kamu bisa cek berapa cashback yang akan kamu dapetin setelah transaksi. Terus kalian tinggal transaksi aja seperti biasa. Nanti cashbacknya tuh bakalan langsung masuk ke akun kamu setelah transaksinya terverifikasi. Cashbacknya bisa dicairin jadi pulsa atau uang cash dengan minimum penarikan lima ribu untuk pulsa dan puluh ribu untuk uang cash. Jalan-jalan kemana pun pasti cuan kalau lewat shopback. Khusus di bulan Agustus ada hadiah tiket pesawat ke Labuan Bajo loh. Setiap hari Kamis dan Jumat bakalan ada misi spesial dengan bonus cashback sama dengan 175.000 plus cashback gede sama dengan 14% di tiket.com, Agoda, booking.com dan masih banyak lagi. Yuk ambil cashbacknya sekarang, langsung aja klik link yang ada di description box. So hari ini gua main ke Kabupaten Karangasem ya. Buat lo yang nggak tahu, Kabupaten Karangasem itu ada di ujung timur Pulau Bali. Karena gue dengar ada hotel yang epic banget di sini, namanya Ramayana Candi Dasa. Nah kalau dari arah jalan hotelnya tuh agak masuk ke dalam gang gitu, tapi di dalam parkirannya main luas kok. Seperti biasa ya, pas check-in bakal diminta ID card dan tanda tangan form. Abis itu gue dapet kunci kamarnya. Kuncinya masih manual belum pakai yang key card ya. Abis check-in gue diantarin ke kamar dan bareng bareng gue juga dibawain semua ke kamarnya. Karena main juga ternyata kamar gue ada di lantai 2 dan gak ada lift. Nah, hari ini gue tuh booking di tipe kamar junior suite. Dan kamar di hotel ini tuh ada banyak ya kamarnya. Total ada 55 rooms dan 22 cottages. Ntar gue bakal ajak lu buat keliling. Kita lihat semuanya. Tapi, seperti biasa ya, sekarang kita runtur di kamar gue dulu ya. habis ngelewatin tangga di depan kamar, tuh langsung ada teras yang lumayan gede. Ada outdoor sofa, coffee table, dan juga jemuran handuk. Terus di sini view-nya tuh bisa saling lihat liatan gitu sama tetangga sebelah. <laughs> Dan dari sini pantai di belakang Sono juga udah kelihatan ya. Begitu masuk langsung ada living roomnya Ada sofa dan coffee table lagi tapi yang ini di dalam kamar. Jadi kalau mau makan di dalam kamar bisa nih di sini nih. Nah, terus di depannya tuh ada mini bar. Tapi ini setup mini nya terniat sih. Karena bukan cuma ada mini fridge sama coffee and aja ya, tapi juga setup mejanya itu loh. Beneran kayak di barman sampai ada dua lampu sorot di atasnya. Terus kalau lo buka lemari yang ini di dalam udah lengkap banget ya. Ada bathrobes, safety box, payung, strika, keranjang laundry, laundry bag, sampai papan strikanya semuanya ada. Terus persis di sebelahnya ada pintu menuju ke kamar mandi. Kamar mandinya sih lumayan luas ya, dan ini udah newly renovated, jadi bener-bener kerasa modern dan bersih kamar mandinya. Di samping kanan langsung ada wastafel yang lengkap sama semua amenitiesnya. Terus klosetnya ada di tengah ruangan. Sedangkan showroomnya tuh bentuknya memanjang ada di ujung ruangan Dan dipartisi dengan kaca Nah yang gue suka, knop-knop di showernya dan wastafelnya itu cakep ya Model kayak klasik-klasik kolonial gitu Balik lagi ke kamar dan terakhir pasti ada bednya ya Ini bednya udah king size dan posisinya ada di samping jendela Jadi di kamar ini tuh jendelanya ada dua ya Yang deket kasur ini gak bisa dibuka hordengnya Karena menghadap ke hotel tetangga Tapi kalau yang ngadep ke teras tadi itu bisa dibuka kok Nah, di depan bed pasti ada LCD TV yang gede, tapi yang bikin gua salfok yang ini nih, ada tape kompo doang di bawah sini. <SILENGALAN> asli ini jadi berasa nostalgia banget ya, kayak jaman gua SD aja. <SILENGALAN> oke okay, segitu aja ya numput di kamarnya, dan sekarang gua pengen ajak lu buat explore hotelnya, kuih. Pertama, gua pengen ajak lu buat ngeliat sisi utara dari hotel ini, jadi kalau lu masuk dari arah lobi tadi tuh beloknya ke kanan ya. Cuma berapa puluh meter aja dari lobby, lo bakal ngelihat ada sebuah building yang gede banget. Nah kalau lu jalan lagi ke dalam, disitu ada satu rumah gitu dan itu adalah gymnya. Ruangannya kecil aja sih, kayaknya cuman ada alat-alat buat kardio doang ya. Tapi di dalam sini view-nya tuh cakep banget sih. Karena di sampingnya persis tuh langsung garden yang luas banget. Kayaknya sih ini biasa dipakai buat event gitu deh, atau mungkin dipakai buat venue wedding kali ya. Soalnya ada panggungnya gitu. Terus di sampingnya juga ada kolam teratai. Nah kalau yang di ujung situ, jujur gue tuh nggak tahu ya itu dipakai buat apaan. <laughs> dan gue juga nggak jalan sampai situ sih, itu kejauhan. <laughs> Oke okay, itu aja sih di sisi utara. Sekarang kalau dari arah lobby lo jalan ke kiri, di sini tuh lebih banyak fasilitasnya. Yang pertama ada ruang library. Ruangan ini emang biasanya dikunci ya, dan kalau mau masuk itu bisa banget tapi minta bukain sama resepsionis yang di depan tadi. Tapi karena gue mager buat balik lagi, udah lah ya ngintip-ngintip aja dari luar ya kan. <laughs> Nah kalau rumah yang itu, itu spanya ya geng. Kalau jalan lurus lagi lo bakal nyampe ke areal kolam renangnya. Di sini kolam renangnya cuma ada satu ini doang ya. Dan udah langsung jadi satu sama kids pool. Viewnya cakep banget karena ini langsung di pinggir laut. Dan kalau pas sore gini pasti kolam renangnya rame banget ya. sini obangnya kenceng ya geng karena ini menghadap ke selatan. Makanya kalau lo liat ke arah laut situ ada batu-batu yang disusun gitu. Itu namanya pemecah ombak, supaya ombak yang nyampe ke sini tuh nggak terlalu kenceng, jadi udah kredit gitu. Nah, kalau sekarang ini, kira-kira sekitar jam enam-an ya, dan mataharinya udah mulai sembunyi di balik bukit sono tuh. Oh iya, di sini tuh ada spot foto terfavorit nih, jadi kayak ada satu deck yang menjorok ke laut gitu, kecil sih, kayak cuman muat 1 sampai dua orang aja. Tapi kalau foto di sini, view-nya bisa langsung loss ke laut, cakep deh pokoknya. Terus di sini tuh juga ada cottage-cottage yang lokasinya tuh persis ada di samping kolam kayak gini. Jadi langsung dapat full view plus ocean view jadi satu ya. <laughs> Dan jalan-jalan bentar di kolamnya tahu-tahu udah malam aja ya guys. Kalau malam, FW aja nih di sini tuh gelap banget. Ya mau gimana? Ini kan di desa ya. <laughs> Walaupun penerangan di hotelnya tuh masih cukup bagus menurut gue. Dan kebanyakan kalau malam gini tamu yang stay di sini dinernya tuh di dalam restoran yang tadi. Karena susah juga ya kan cari makan daerah sini. Jangan ngarep ada ojol ya di Mari. <guluh> <tuh> pagi guys. Kalau pagi, view dari teras kamar gue baru buka pintu kamar aja langsung kayak gini geng. Cakep bet kan? Mataharinya tuh kayak masih malu-malu sembunyi di balik bukit gitu. Oh iya, pagi ini tuh gue penasaran banget pengen nyobain langsung ke pantai yang ada di belakang hotelnya. Karena kalau lo jalan lewat area kolam yang di belakang kemarin itu, itu nggak ada akses buat ke pantai, geng. Katanya sih kita mesti jalan lewat jalan setapak gitu, ngelewatin rumah-rumah warga di depan hotelnya sekitar 50 meteran, entar bakal nyampe ke pantainya. Dan ternyata jalannya tuh kurang lebih kayak gini ya. Karena semalam hujan, jadi agak becek dan mesti hati-hati jalannya karena licin. Tapi ternyata beneran lo bisa tembus ke pantai yang ada di belakang. Dan wow, ternyata di sini pasirnya putih karena setau gue, karangasem banyak pantai yang pasirnya hitam ya. Tapi gue nggak lama-lama sih di sini, cuman kepo aja. <laughs> Lagian udah mulai lapar juga ya kan? Nah, buat breakfastnya di garpu restoran yang gue mention kemarin ya, di sini pilihan menu breakfastnya tuh nggak banyak sih. Jadi gue ambil nasi goreng sama tofu kung pao aja, sama kayak ada semacam tumis sayur-sayuran gitu lah. Terus ada egg station juga, jadi lu bisa minta telur ceplok atau telur dadar sesuai sama selera lo. Buat bakerynya ada roti tawar sama croissant aja, terus ada fruit platter, salad bar, dan terakhir lu bisa minta jus juga. Tempat breakfastnya sih asik ya, gue suka banget sama vibesnya. Jadi makannya tuh bisa sambil ngedengerin suara ombak gitu, jadi chill banget deh pokoknya. Dijamin betah deh buat nongkrong lama-lama di sini. Oke deh, gitu aja cerita station gua hari ini. Thanks buat lo semua yang udah nonton video ini. gue doain lo semua yang nonton video ini sehat-sehat terus. Jangan ampe sakit kayak gue, guys. <laughs> Jangan lupa buat subscribe dan follow gue juga di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye-bye!